Pertama-tama yang kami hormati Bapak, -Bapak Dr. Lukman Hamdani MEI selaku Siko Siow Milenial, yang kami hormati Mr. Bakti Nugroho dan yang yang terhormat Bapak Ibu yang telah bergabung pada kelas malam hari ini serta rekan-rekan wakaf Milenial. Sebelum memulai kelas kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mr. Bakti. Kepadanya kami persilahkan. Oke, uh, selamat, selamat malam teman-teman, untuk kelas elementari hari ini. Uh, ya uh, Kita lanjutkan lagi materi kemarin ya. Mohon maaf kemarin tidak bisa mengajar, karena saya ada... Ada masalah pribadi jadi tidak bisa mengajar, berarti alhamdulillah nanti saya akan ganti ya. Saya akan ganti di hari Minggu ya. Kalau Minggu malam, kalau nganggur silahkan datang ya. Nanti kita akan ada pengganti kelas hari Senin kemarin, ya. untuk hari Minggu ini ya. Minggu ini jadi datang aja gitu ya. Kalau enggak kalau enggak bisa datang nanti ada ada rekamannya. Silahkan ditonton, kalau nonton rekaman karena itu kan. Uh, kita pelajarannya kan dua jam ya. Kalau recording itu biasanya satu setengah jam, jadi nonton bagian penjelasannya saja. Jadi nggak perlu nonton apa latihannya, nggak perlu. Nanti sisanya, kalau bingung tanya di kelas, jadi kalau ketemu saya lagi baru nanya. Jadi itu caranya kayak gitu, jadi nggak usah nggak usah lama-lama nontonnya, nonton bagian penjelasannya saja. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya materinya. Kita lanjutkan dengan uh, materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang uh, uh, ini, apa uh, uh, bacaan reading, ya. khususnya reading, karena nanti kita akan belajar tentang penggunaan artikel. Ya, kita hari ini akan belajar tentang penggunaan artikel. Ya. Uh, Oke, okay, perhatikan di sini ya. Kita mulai dari reading dulu ya. Kita reading dulu ya. Karena kemarin kita sudah listening dan juga sudah writing. Hari ini kita reading dulu. Oke. Okay. Di sini ada bacaan, sangat singkat. Ini pengalaman pribadi ya. Tujuannya itu help. Apa itu help? Help itu artinya tolong, ya. Help itu tolong, Ini apa? Traveler's Tales. Tales itu sama dengan story ya. Tales itu sama dengan story, artinya cerita gitu ya. Cerita, traveler apa? Traveler's. Ada yang tahu? Traveler's. Oh, Mbak udah datang ya? Halo Mbak Halo Zer. Selamat bergabung ya. Ya okay. yes, Mba, Zer. Mbak Zera, traveler itu apa? Traveler's. Kewisata gitu. Traveler's itu orangnya, Mbak. Orang oh, wisatawan, wisata, ya. traveler, artinya uh, turis atau orang yang berpergian itu travelers ya. Kalau misalkan traveler tales apa artinya? Wisatawan tales, kan ada tales ya. Kisah wisatawan. Cerita. Cerita. Cerita punya uh, cerita bu, cerita uh, ini wisatawan atau seorang apa seorang yang berpergian gitu travel itu dari kata travel, Mbak ya. Dari kata travel. Apa itu travel? Berpergian. Berper Traveler artinya orang yang beper bepergian. Ada r gitu ya. Oke, okay, nah ada cerita judulnya help. Kita baca bareng-bareng ya. Nanti saya baca, kita nanti kita terjemahkan bareng-bareng. Belinda Ramos works for a large IT company and travels Whenever she can, Belinda itu bekerja di perusahaan IT yang apa mbak, yang yang, yang besar. besar, yang besar atau yang luas dan berkunjung ya, atau berpergian whenever she can, whenever apa mbak? Kapanpun. Nah, terus when itu kapan? Ya. ever itu kalau ditempelkan sama ever itu artinya pun, berarti whenever kapanpun. Kalau wherever mbak. Wherever, apa? Kalau wherever, di manapun. Nah, di manapun, kapanpun, di manapun atau kemanapun boleh. Ya. Where itu kalau bahasa Inggris itu bisa dimanapun bisa kemanapun, ya. Itu where. She, visit, she visited, uh, Belgium, Lebanon, England, France, Germany, Japan, and Mexico. Dia sudah mengunjungi Belgi, Belgium mana mbak belgium itu negara apa sih belgium itu bel belgia belgia kalau bahasa Inggrisnya. bahasa Inggrisnya belgium Lebanon England French Germany Japan and Mexico she would love to go to Africa one day Dia berkeinginan untuk pergi ke Afrika one day itu apa suatu, suatu hari nanti suatu hari nanti I was, nah, dia itu bercerita tentang dongengnya dia. Apa kisahnya dia? I was in south of Japan at that time. Saya berada di south of Japan. apa? Jepang bagian selatan, selatan nah, Jepang, Jepang ya. Jepang bagian selatan, bagus ya, bukan Jepang selatan, tapi Jepang bagian sel selatan. Selatan, nah, beda ya. Contoh, South Sumatra. Apa, Mbak? South Sumatera itu artinya apa? Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. Kalau the south of Sumatera, Sumatera bagian selas, selatan. selatan. Beda kalau Sumatera Selatan itu nama, nama provinsi. Tapi kalau Sumatera bagian selatan itu nama daerah-daerah. Ini maksudnya bukan bukan provinsi, ya, nama area Sumatera bagian selatan itu meliputi. Apa, meliputi meliputi Sumatera Selatan, ada Lampung, ada Bengkulu itu daerah Sumatera Selatan bagian selatan. Kayak gitu ya. Jadi jadi itu bukan nama nama negara tapi nama, nama daerah. One morning, suatu pagi saya bangun di hotel kamar hotel saya. Mem, saya buka saya membuka mata dan melihat around My room. Apa itu orang my room? Sekitar kamar. kamar saya. ya, Sekitar kamar saya. The first thing I saw. Hal, artinya apa, Mbak? The first thing I saw. ini aja dulu. Yang pertama kali saya lihat. Bagus. Hal yang pertama kali saya lihat. Ini ya. Ada halnya, Mbak. Hal mm -hmm. yang pertama kali saya lihat adalah the huge spider on the wall. Artinya apa, Mbak? was a huge spider on the wall. Laba-laba di. Laba-laba, nah, laba, huge apa oh, huge? Besar besar. Laba-laba nah, besar di dinding. Nah, kenapa pakai on mbak? Mungkin Disin. nempel deh. Karena nempel ya. Ingat on itu di permu, di permukaan yang nempel itu pakainya on. It was about 10 centimeters across. Panjangnya sekitar se. Sepuluh sentimeter itu panjang lumayan itu. I had I hate spiders. Saya, apa, Mbak ini, saya, laba -laba. saya kunci laba-laba. Bagus. I ran out the room. Saya ran out itu keluar ya. Ran out itu lari, kabur itu ran out ya. I ran out of the room to the receptionist desk and shouted for help. Saya kabur dari ini apa kamar merujuk ke receptionist meja meja ada desk ya bacanya dari belakang desk reception artinya apa meja, meja resepsionis nah meja resepsionis jadi ingat Mbak kalau bahasa Inggris itu kalau ada kata yang panjang frasa yang panjang atau atau kumpulan kata kata benda yang panjang itu dibacanya dari sorry diterjemahkannya dari belakang, ya. karena kepalanya di situ. Ya. Kalau kalau kita mau apa kan kepalanya dulu yang, di, yang diurus, gitu ya. makanya kepalanya di belakang kalau bahasa Inggris. I uh, dari mana? And shouted for help dan apa mbak? Dan berteriak, berteriak untuk berteriak minta tolong. Yang, bagus berteriak minta tolong. Kemudian dia teriaknya apa ini? Kuma. Kemudian dia bilang, I remember from my Japanese lessons that Kuma means spider. Saya, remember apa? Saya ingat. Saya... Oke, okay. oh Pak Gunaji sudah ada ya. Okay. Saya ingat, ingat dari my Japanese di... lessons. Ingatkan ya, di remember. remember kembali. Saya teringat, Pak. Saya teringat. Oh, remember teringat. itu teringat ya. Saya teringat dari pelajaran bahasa Jepang saya. Berarti orang ini dulu pernah belajar bahasa bahasa Jepang. I remember from my Japanese lessons that bahwa. That ini di sini bisa diartikan bahwa ya. That itu selain itu artinya bisa bahwa. Bahwa kuma means spider. Kuma bahwa. Kuma berarti Laba-laba. Kuma, kuma, Kuma jadi kuma, kuma gitu ya. Resepsionis say. Kata, kata resept, resepsionis gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ini, ini namanya kutipan lang, kutipan langsung. Kuma uh, kata resepsionis, ya. Kemudian dia jawab lagi. Kuma I shouted again. Kuma saya teriak lagi. In my room, di di kamar. di kamar saya. Nah, di kamar saya. Puma. Puma. Puma, gitu, teriak ya. Puma. Nah, the receptionist look really frightened. Apa ini? Receptionist? Terlihat, terlihat. bagus sangat. Terlihat, sangat. Frightened apa? Frightened? Terlihat. Ketakutan ya? Ketakutan, bagus ya. Frightened itu ketakutan atau takut gitu ya ketakutan atau takut terlihat takut. She pick up the phone apa itu? She pick up the phone itu artinya apa? Dia dia mengambil telepon mengangkat telepon mengangkat telepon. Mengangkat telepon itu berarti menghubungi seseorang gitu ya. Dia mengangkat telepon dan bilang ya, said something quickly in Japanese dan berkata sesuatu dengan cepat di bahasa bahasa so, Jepang bahasa Jepang nah teman-teman Japanese itu bisa diartikan bahasa Jepang atau orang Jepang tergantung konteksnya dilihat dulu sama seperti kita bilang Indonesia Indonesia itu biasanya merujuk ke orang Indonesia atau bahasa Indo bahasa Indonesia tergantung konteksnya makanya dilihat dulu kalau ada ada ada ada tulisan seperti ini ya. About a, time, a minute later, ya, sekitar satu menit kemudian, Nah, about itu selain tentang, itu bisa digunakan untuk sekitar. About itu kita diartikan sekitar. Ya. Selain tentang ya, kalau misalkan I'm thinking about you, artinya apa? Saya memikirkan tentang okay. tentang kamu. About berarti artinya ten, tentang. Tapi kalau di Didekatkan dengan waktu, ya, biasanya about itu bisa diartikan apa tadi? Seki? Sekitar, ya. misalkan ditanya nih, uh, tingginya berapa ya, Mbak? Tinggi, tinggi, berapa? Jawabnya: "I am about I am about one hundred Artinya apa, saya? I am about 160 cm. Artinya apa? Tinggi saya sekitar 160 cm. 160 cm. Good, gitu ya. Jadi about itu bisa selain apa itu selain uh, apa selain tentang bisa diartikan seki sekitar. Oke, okay. lanjut ya. And I'm not joking dan saya tidak apa, Mbak? And I'm not joking Bercanda. Nah, saya tidak bercanda. A policeman with a gun ran into the hotel and went into my room. Jadi dia kan tadi teriak-teriaknya ada ada laba-laba gitu ya. Tapi kemudian ketika sudah ditelepon resepsionisnya, itu yang yang muncul itu adalah a policeman. Apa itu policeman? Polisi. Polisi ya, polisi with a gun. Apa with a gun? dengan dengan dengan enggak tahu kan apa kan itu tembak gun. tembak gun. Uh, senjata api ya senjata api tembak itu gun gun, gun. Uh, okay. polismen with a gun polisi dengan senjata api ran into the hotel apa itu ran itu apa lari berlari bagus berlari, berlari. masuk ya masuk ke masuk ke hotel ya hotel. Dan, and into my room pergi ke ke kamar ya, saya pergi ke kamar saya for a minute there was silence dalam satu beberapa menit satu menit semenit, dalam pak satu menit semenit, pak oh, kan bukan for a minute there was silence dalam satu menit ada Silent, silence apa keheningan oke okay, keheningan bagus ya silent itu dari kata silence ya. silence itu artinya hening atau keheningan kalau yang punya HP kan ada HPnya di silent dulu ya. silence ya. itu artinya hening atau sunyi gitu ya enggak ada suaranya ya, atau menit itu tidak ada apa harus kekerjaannya hmm. kenapa pak halo, halo pak. Ya? kenapa pak kenapa? Oke, okay, lanjut ya. Uh, but then we heard laugh. Apa ini? Lalu, tapi lalu kita mendengar laugh. Tertawa, suara tawa. tertawa. Tertawa, So we went in. Kita masuk lagi, masuk ke kamar. Went in itu artinya masuk ke kamar lagi. When the receptionist saw the spider on the wall, she start laughing too. Ketika resepsionis melihat laba-laba di din, ding -ding. dinding, dia started itu apa? Mu? Mulai mulai ya, laughing ketawa. mulai ketawa ju, juga. Kenapa kok dia ketawa? Dijelaskan di bawah. In Japanese, dalam bahasa Jepang, spider is kumo. Spider itu ku kumo kuma means bear kuma itu artinya beru, beruang. beruang nah, jadi tadi dia teri teriaknya apa ku kuma. kuma makanya pada pa, pada panik gitu ya harusnya itu dia bilangnya ku kumo bukan ku kuma ya. nah gitu ini cerita ya cerita oke okay. nah ini teman-teman ya salah satu ini namanya adalah narasi, ya. teks narasi atau teks cerita, gitu ya. khususnya cerita tentang masa masa lalu. Gitu ya. Nah ini kan dia menggunakan tenses apa ini? Pakai was, pakai woke up, pakai look, gitu ya. ada ed Ini kira-kira apa ini? Pakai tensesnya apa? Simple? Pas. Simple pas karena ini menceritakan. Oh, ceritakan, pas iya pak, sama aja, sama aja, simple pas, pasten itu sama saja, ya, jadi tidak perlu di, ya. tidak perlu di ini, itu cuma beda nama aja, sama kayak apa itu, uh, sama kayak roti sama kue, gitu ya. itu sama aja. Nah, uh, apa, ini menceritakan pengalaman masalah lalu, pengalaman masa lalu. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini, Mbak Zara atau Pak Gunadi itu bercerita tentang masa lalu itu menggunakan simple simple tense uh, simple past ya, simple past simple past tense ya, menggunakan cop2 cop dua ya ini contohnya jadi bercerita itu seperti ini oke okay. ada pertanyaan terkait ini ser aku mau tanya dong ser ya silakan itu yang bagian the receptionist look really far it Tadi kan artinya takut. Ya. Takut itu bukannya scared. scary? Ya, scary, scary. Oke. Okay. Uh, scared sama frightened itu sinonim, mbak. Sinonim. Jadi kayak takut sama ini, takut sama apa? Kalau bahasa gaulnya apa? Takut itu apa? Bahasa gaulnya. Takut sama apa gitu? Itu itu sinonim ya. Jadi jangan jangan kaget mbak. Itu cuma cuma, cuma beda ini aja. Jadi kayak misalkan marah sama ngamuk gitu itu itu sinonim loh mbak marah sama ngamuk sinonim kan iya sinonim ya sama jadi kayak gitu ya jadi apa jangan jangan kaget karena gini bahasa Indo, bahasa inggris itu ya bukan cuma itu itu aja gitu maksudnya bahasa inggrisnya takut scare nanti ada ada sinonimnya scare kan banyak ya. makanya uh, ya itu nanti kalau mbak mbak memang masih ini ya masih mulai belajar ya nanti kalau mbak sudah ini sudah sudah apa sudah kuliah, atau atau sudah kerja nanti bendahara hara kosakatanya banyak bendahara kosakatanya banyak intinya mbak Brighton itu adalah uh, sinonim atau lawan uh, bukan lawan kata mas persamaan kata dari scan. itu sama saja ya. oke okay? menjawab oke okay. nah sekarang ya uh, perhatikan di sini uh, di sini ada coba ya maaf uh, di sini ada uh huge spider uh spider artinya apa? laba-laba besar sebuah laba-laba besar ada e. Nah, di sini dia pakai e. Nah, kemudian di di bawahnya di sini dia pakai apa ini? de. de. Nah, sekarang teman-teman kalian ini enggak penasaran nggak? kenapa di sini pakai e, kenapa di sini pakai de? masaran. Masaran kan ya. Nah, oke okay, untuk menjelaskan ini, kenapa kok di sini pakai e, kenapa di sini pakai d, kita akan belajar tentang artikel. Hari ini kita akan belajar tentang artikel. Oke, okay, uh, untuk teman-teman ini, uh, apa yang tidak masuk hari ini kayak Bu Ida atau atau yang lain, uh, nanti ini ya, apa uh, apa untuk tem uh, teman-teman dari wakaf milenial untuk ini ya untuk kalau bisa apa, melihat video ini kalau tidak bisa ya nanti tanya aja nanti saya akan jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya nggak apa-apa nah teman-teman dalam bahasa Inggris itu mengenal adanya artikel artikel itu kalau bahasa Indonesia itu ada eh sorry kalau bahasa Inggris itu ada the a dan sama tidak ada jadi Null no strip ini maksudnya adalah tidak pakai, tidak pakai artikel. Nah, kadang mungkin kalian bingung kapan pakai the, kapan pakai e, kapan pakai n, kapan tidak pakai arti, artikel. Contohnya gini, dalam bahasa Inggris itu banyak. Kenapa kok ada yang ada yang pakai the, ada yang enggak? Sebentar ya. Contohnya gini. Artinya apa? Halo, teman-teman? Di sini artinya apa ya? A ship. Sebuah. Halo? Teman-teman, halo? Halo, Sir. Oh ya, suara saya terdengar nggak? Terdengar ya? Terdengar, Sir. Oke ya. Oke. Saya pikir koneksi saya bermasalah. A ship, artinya apa, Mbak? Se. Sebuah. K. Kapal. sebuah kapal. kapal ship itu kapal. Nah, a itu ada a ship. Nanti juga ada kayak gini nih. An office, artinya apa, Loh? Se sebuah kan sebuah kantor, kantor. Bagus. Office itu kan kantor, ya. A ship sama an office. Nah, ada kayak gini juga. Bisa pakai the. The ship ada juga nanti the, the office ada terus ada yang tidak pakai contohnya langsung gini aja offices nggak pakai nggak pakai the sama sekali nah nggak pakai the nggak pakai e nggak pakai n kira-kira kenapa ya Nah ini akan saya jelaskan nah pertama-tama kita mulai dari dari ini dulu apa dari penggunaan e sama n ini kita dulu ya, kita belajar dari E sama N dulu, yang tengah ini dulu ya. Oke, Perhatikan baik-baik ya, kalau nggak bisa tanya ya, karena ini lumayan penting, lumayan basic, jadi kalau kalau nggak bisa silakan tanya. Ya, saya sarankan buat tanya. Nah, Kita mulai dari E sama N, ya. pembedaan E sama N. Kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman, E itu artinya adalah sebuah. Jadi E sama N itu artinya sebuah sebuah artinya itu sebuah contoh gini oke okay, artinya bagaimana ya I bought a new shirt saya saya membeli sebuah, membeli baju uh, baru saya membeli baju baju baru, baru. bagus e -nya diartikan apa? Se-sebuah sebuah. Sebuah, Atau sebuah Sebuah baju Sebuah baju baru Saya membeli sebuah baju baru Sebuah baju baru Nah, e itu diartikan sebu, sebuah Nah, sama seperti N, N itu juga diartikan sebuah juga Misalkan I. Artinya apa? Saya membeli sebuah apel. Nah, oke. Okay. Saya membeli sebuah apel. Nah, teman-teman, E sama N itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai diartikan sebagai sebuah seekor gitu ya. Seekor seekor se apa? Se, sepotong ya? Sepotong gitu ya. Sepotong apa lagi ya? Sebuah, sepotong, seekor, sepotong sehelai, sehelai dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. DLR. Nah, kalau, kalau bahasa Indonesia kan dilihat dulu bendanya. Kalau ayam pakainya sebuah atau seekor, kalau nama hewan. seekor. Seekor Ekor. gitu kan. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh agak rumit karena disesuaikan dengan kata bendanya. Kata bendanya apa? Tapi kalau bahasa Inggris gampang. Kalau enggak e eh, ya n. Nah, sekarang bedanya e eh sama n apa? Penggunaannya. Perbedaannya adalah kalau e itu untuk benda yang awalnya itu adalah yang kalau dia ini ketemu sama ini huruf konson, konsonan. Ya, jadi karena ini new, ya karena ini new, ini dibacanya bagaimana? Bacanya bagaimana nih? New. new, bagus. Depannya apa berarti? N ya, depannya N ya. Maka, And. maka yeah. pakainya e. Jadi bukan n tapi pakainya e. Eh. Sedangkan n itu dipakai kalau depannya apa ini Fokal. Po, nah, jadi kalau misalkan gini, misalkan eh, tv, sebuah tv bagaimana? Eh, tv atau n TV? Eh. Oh, tv? tv bagus ya. sebuah televisi mm -hmm. televisi. Nah sekarang misalkan gini. Uh, apa orange juice uh, orange juice atau an orange juice an. An orange, juice. An orange juice. bagus pakainya pakainya n karena depannya itu huruf v vo, huruf vokal yang huruf vokal kalau yang ini pakainya e, karena depannya itu huruf konsol konsol Artinya, ini ya, artinya sebuah seekor, sepotong, dan seterusnya. Kalau bahasa Indonesia itu agak rumit karena menyesuaikan bedanya kayak gimana. Oke, nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Ya, pakai e atau n. Nah, perlu diketahui ya, untuk masalah e sama n, huruf vokal sama huruf konsonan ini, itu bukan hanya berbentuk yang tertulis, tapi sesuai bunyinya. Jadi bukan tulisannya, tapi bunyinya. Contoh. Ini bacanya bagaimana? Honey. Honey. Honey. Oke, okay. honey ya. Honey. honey. Oke. Okay. Jangan ini dulu ya, nanti-nanti nanti dulu. Uh, misalkan gini, uh, apa itu... ini deh ini artinya apa artinya apa Anus. yang ini seorang yang orang oh, se jujur orang jujur bagus ya orang jujur orang jujur nah, ada kata Anes gitu. ini bacanya bagaimana Anas person-person orang persen. Orang jujur. Nah ini pakainya apa e atau n? Seorang orang yang jujur, seorang ju, yang jujur, seorang yang jujur, pakainya apa e atau n? Bu ini. Oke, pakainya n pak. Pakainya n. Kenapa pakai n? Ada yang bisa pa Kenapa pak? Kenapa pakai n? Bukan pakai e. Karena, ya, karena teman-teman perhatikan ini ini bacanya bagaimana? Bacanya bagaimana anes anes anes atau Honest anes atau Honest hanes mr hanes anes pakai a anes anes hanya hanya hanya itu, hanya itu hi, hilang hanya itu tidak di tidak dibaca anes jadi bacanya itu oh, okay. karena hanya hilang bunyinya honest. kan anes ya maka pakainya itu honest. bukan bukan e tapi n jadi patokan patokan huruf konsonan sama vokalnya itu bukan bukan tulisannya tapi apa bunyinya, Bunyi. bunyinya. Ya. bisa dipahami mbak zara bisa zara patokannya jangan ininya ya jangan tulisannya tapi huruf hurufnya pak gunadi juga ya patokannya itu jangan bunyinya tapi Ah, sorry. Yeah. jangan jangan tulisannya, tapi bunyi bunyinya, karena bunyi yang menentukan. Contoh di sini ya, contoh di sini. Uh, uh, ada kata seperti ini. Oke, okay. di sini ada hour, ada hour. Apa itu hour? Hour itu apa? One hour, artinya apa? Jam. Hour. satu, satu jam. jam. Hour itu artinya jam. Ya. Nah ini pakai e atau n? Pakai e atau An. A. An. n? bagus karena bacanya bukan hour tapi a hour hanya hil hanya hilang. Jadi ini pakainya n kenapa? Karena depannya itu dibacanya itu dari sini hanya itu hi hanya hilang nah, kemudian ya kemudian ya terus kayak gini apa eh, eh, ini nah, ini bacanya bagaimana pakai e atau n seekor kuda pakai e atau Harus. E. Harus apa mbak, mbak mbak ini mbak Zara e uh e -uh. uh, bagus e uh, jawabannya e uh, bukan n kenapa karena bacanya itu horse bukan horse ya. hanya diba hanya dibaca karena hanya diucapkan maka pakai apa pakai e uh. uh. itu ya jadi patokannya bukan bukan tulisan tapi bunyi Bunyinya. Nah, oke, nah ini kesamaan ya sudah dipahami. Nah sekarang kita lari ke the. Nah teman-teman ya the ya dalam bahasa Inggris the ya. Maaf. Bentar ya, maaf. Nah the teman-teman the -teman, yang ini ya itu artinya kalau bendanya itu sudah sudah pasti ya kalau begini teman-teman ya saya saya mundur lagi ke belakang ya untuk kesamaan itu disebut sebagai indefinite indefinite artinya belum belum pasti indefinite art artikel artinya artikel artikel yang belum belum pasti nah sedangkan de, ya, ya, saya terus ini ya ada e sama n itu dipakai untuk disebut sebagai indefinite artikel artinya apa mbak Basara artikel yang belum belum pasti jadi masih masih umum ya. masih umum ya. indefinite artikel artinya belum pasti atau masih masih umum ya kalau the, teman-teman, ya, Kalau the, ya, itu artinya nah, kalau the itu disebut sebagai definite article. Artinya artikel yang yang sudah yang sudah pasti. Nah, ini ya, saya akan jelaskan begini. Ini ada contoh di sini. There is a man in the street. Artinya bagaimana? Ada seorang, Mena, ada, Pak, seorang laki -laki. Nah, ada seorang laki-laki. ada seorang laki-laki di jalan. Di jalan. Laki-laki nah, itu, nah ini di sini bukan pakai e lagi, tapi pakai the. Laki-laki itu sedang bicara ke seorang poli, seorang polisi. Nah, lihat perhatikan. Kenapa di sini pakai emen? Kenapa di sini pakai demen? Karena kalau yang kalimat ini yang depan ini laki-lakinya itu masih u masih umum, jadi belum di belum di ini apa belum di belum dikategorikan. Jadi ada seorang laki-laki. Laki-laki nah, itu baru kemudian demen laki-laki itu gitu ya, sedang bicara kepada poli polisi. Gitu ya. Bisa dipahami enggak teman-teman? Jadi contohnya gini ya, saya saya buat contoh lagi ya. Saya buat contoh gini ya. Saya makan sebuah, gini, saya makan saya ketemu seorang perempuan. Saya Inggrisnya gini ya. Saya ketemu seorang perempuan. I met a woman. Saya ketemu seorang perempuan. I met a woman. Kemudian perempuan itu adalah tetangga. Nah, di sini ada seorang perempuan. Kira-kira masih umum nggak, Mbak? Masih umum nggak ya? Masih. masih. Belum jelas. Perempuannya itu siapa? Belum tahu. Nah, dijelaskan lagi. Perempuan itu, nah itu sudah sudah jelas. Sudah sudah jelas. Ya. Per, seorang perempuan. Ya. Orangnya itu masih belum jelas. Tapi kalau perempuan itu, itu berarti perempuannya sudah, sudah pasti, sudah jelas yang dimaksud perempuan itu adalah perempuan yang saya ketemu itu, artinya sudah sudah jelas nah, adalah tetangga tetangga saya, berarti the woman, the was, woman was my tetangga itu apa, ne? neighbor, okay. oh. nah, neighbor ya. Ini pakai ace Amerika neighbor. Perhatikan di sini ada. Terus a... itu apa, to... apa pak? Kalau nggak kedengeran pak. I met a woman. Ada a woman sama the woman. Kalau a woman itu masih sangat u, sangat umum. Jadi belum spes belum spesifik. Tapi kalau the woman itu sudah sudah spesifik. Jadi sudah tahu kita. rujukannya itu sudah tahu. Jadi lebih spes lebih spesifik. Bisa dipahami Pak Zara dan Pak ba Gunadi? Ba Zara, bagaimana? Itu pakai ya was ya. itu mister mister itu pakai Iya, ya. pakai Pak. Berarti dulunya, dulu tetangga, dulu tetangga saya. wes ya. Yang ingin Bapak dulunya tanya. Ya dulu, Pak. Was kan berarti sudah enggak jadi tetangga lagi, Pak. Oh. Ini ini was ini oh, tenses iya. apa, Pak? Tesisnya apa? Simple? Simple past, ya. Kalau misalkan saya bilang gini, Pak. I was ya. was a policeman. kira, -kira saya masih polisi enggak, Pak sekarang? I was a policeman. Halo, Pak. Kalau ada ada kalimat I was a policeman kira-kira sekarang saya masih polisi nggak pak? masa lalu itu ya. Ya berarti dulu polisi sekarang sudah sudah tidak lagi. Misalkan oh. she was my friend, she was my friend, she was my friend. Dia dulu teman saya, sekarang masih temenan enggak? Sudah sudah tidak lagi karena was. Nah, makanya. Untuk yang pakai US kayak gini, itu adalah situasi di masalah. Lalu yang sampai sekarang itu tidak ada hubungannya lah, lagi berhenti. Ya, sudah, sudah tidak lagi sekarang. Nah, untuk ini ya, Pak, Bapak ulangi lagi ya. Ada videonya yang ini ya, simple pas ya. Nanti coba diulang lagi. Intinya ini sudah, sudah tidak lagi tetanggaan sekarang dulu. Tetangganya, tapi sekarang sudah tidak, sudah tidak lagi. Ya. I met a woman. The woman, misalkan kayak gini, kira-kira masih tetanggaan enggak? Mbak Zara, Pak Gunadi, kira-kira masih tetanggaan enggak? Masih. Masih kalau kayak gini, berarti sekarang tuh masih masih tetanggaan. Ya, tapi kalau kayak gini, berarti sudah sudah tidak tetanggaan lagi. Dulu mungkin, ya mungkin pindah rumah terus tidak jadi tidak jadi tetangga lagi, gitu ya. Kan ada kan orang yang pindah rumah terus tetangganya itu ketemu di jalan, gitu. tetangga lamanya nah gitu ya oke contoh lagi misalkan saya dapat sebuah sebuah kado kado itu kado itu kado itu dari ayah ayah saya bahasa Inggrisnya I I got karena kita pakainya masa lalu ya dapatnya itu di masa lalu I got a, a gift gift itu apa sebuah sebuah kado atau hadiah kado sama hadiah itu kan sama ya a gift a gift kemudian the gift the gift the gift was from my My father, my father, I got a gift. Saya dapat se sebuah hadih, hadiah. Nah ini pakai a gift karena hadiahnya itu masih masih ini masih umum belum spesifik. Kemudian the gift hadiah itu hadiah itu ya, dari ayah dari ayah saya. Hadiah itu dari ayah dari ayah saya, ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, jadi ya untuk ini, ya, untuk apa? Untuk masalah ini, ya, kapan e, kapan pakai n, ya, itu tergantung apa? Kalau pakai e sama n itu tergantung apa? Tergantung huruf depan. Depan. Bukan hurufnya saja, tapi bunyinya juga, ya, bunyinya juga. Malah itu lebih penting, bunyinya. Tapi kalau the sama e sama n, kira-kira perbedaannya apa? Kalau yang e atau n itu lebih spek, lebih spesifik. Ya, tapi, eh, sorry, masih umum maaf, masih umum. Ya, tapi kalau the give pakai the itu sudah spek, sudah spesifik bedanya. Oke. Okay. Coba ya, temen, Mbak Zara coba buat kalimat Mbak satu aja, gak usah banyak. Misalkan gini, saya ketemu eh ini aja apa, apa ini aja kalimatnya saya buat ya. Nanti Mbak coba inggriskan. Saya ketemu seorang guru. Bagaimana? Saya bertemu seorang guru. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I meet a teacher. I meet a teacher. a teacher. I meet a teacher. Guru itu ada. Guru itu seorang guru matematika coba, the teacher the teacher master. is mathematics Mathematic. teacher. Nah seorang guru matematika bagus ya. Oke. Jadi membedakannya seperti itu. Kalau the itu sudah spesifik, kalau e itu masih u masih umum. Jadi belum belum belum pasti gitu ya nah sekarang Pak Gunadi, Pak Gunadi halo, ya halo, ha? ini internetnya agak putus-putus. ya agak putus-putus ya pak, nggak apa-apa pak, coba coba ya, nanti kalau ini bapak ini aja apa, kalau tanya diketik aja ya, coba. Ya. Saya mengunjungi sebuah kantor, bagaimana pak? Saya mengunjungi sebuah kantor. I? I visit. I visited ya. Ini konteksnya di masa lalu. I visited an office. Kantor itu adalah kantor itu adalah gini misalnya. Kantor itu eh uh, kantor itu adalah kantor istri saya misalnya. Coba, kantor itu adalah kantor istri saya. Uh, that office is the office uh, bagus is my office is, uh, is my, my office my, my west office bagus kayak gitu ya uh, jadi intinya kapan pakai e sama kapan pakai gitu ya. e sama n gitu ya sama ya kapan pakai de itu tergantung konteks konteksnya jadi tidak langsung oh ini pakai The. Tidak. Dilihat konteks-konteksnya. Nah sekarang, ada yang benda itu sudah langsung spek, sudah langsung spesifik. Contoh. Ya. Kenapa di sini pakai The Indonesian Army? Kenapa kok langsung pakai The? karena spesifik itu uh, Indonesia ya ya sudah jelas sudah jelas konteksnya sudah jelas, jelas. Hmm. di Indonesia itu tentaranya apa angkatan daratnya cuma satu kan iya ya kan cuma itu dong, nggak ada yang lain kan makanya pakai pakai the Army the Indonesian Army artinya pasukan angkatan darat Indonesia Army itu artinya ini ya angkatan darat ya Army itu angkatan darat kalau kalau angkatan laut angkatan laut itu mah marin ya, marin angkatan udara itu air air force nah, ini ya Army, merin sama air force itu beda ya itu divisi divisi ini kalau tentara aja kalau pengen cuma bilang tentara itu pakainya sol Soldier. soldier tapi kalau Army marin sama Air Force itu divisinya tapi kalau bahasa Indonesia biasanya ya tentara gitu padahal tidak tentara itu soldier kalau ini itu divi divisinya Army itu angkatan darat marin itu angkatan laut Air Force itu angkatan udara angkatan udara oke nah terus kemudian ada kayak gini Of of kenapa di sini pakai the kenapa di sini pakai the udah jelas udah jelas bagus mbak sudah jelas tak nah, kalau pakai the presiden of indonesia seorang presiden indonesia boleh tapi dilihat konteks dilihat konteksnya dulu ya yang jelas presiden di Indonesia itu cuma ada sah cuma ada satu nggak ada yang lain makanya pasti kalau e. pakai e nggak bisa itu ya, Mister ya atau tergantung konteks kalimatnya Pak. Nanti dilihat dulu. Ya. Tapi kalau dia menyatakan seorang presiden Indonesia pakai e boleh. Tapi kalau kalau pada umumnya itu pakai the karena sudah sudah pasti sudah pasti. Oke Mbak. Berarti kalau apa? Uh, ini Mbak Mbak Mbak Zara dan Pak Gunadi kalau misalkan ini Mbak uh, misalkan gini apa itu? Ah, sebentar ya saya saya jelaskan lagi sorry saya belum jelaskan ini ya Nah kalau negara ya kalau negara kalau negara itu ada beberapa yang pakai the ya. Hanya ada beberapa pakai de. Biasanya kalau nama negara itu tidak pakai, tidak pakai artikel. Contoh, Republik of Indonesia. Artinya apa? Republik Indo, Republic Republic Indonesia. Indonesia. Pakai de nggak? Nggak per, ya. perlu. Nah, untuk nama negara itu biasanya tidak pakai arti, tidak ya. pakai artikel nama negara nama daerah nama kota itu hmm. tidak pakai arti tidak pakai artikel ya. nama kota itu tidak pakai artikel ya. bilangnya the Jakarta atau Jakarta the oh. Jakarta atau Jakarta the Jakarta oh the Jakarta atau Jakarta Jakarta Jakarta nggak ada di Jakarta Pak Jakarta. Kenapa nama kota itu tidak pakai tidak pakai the? Nama kota, nama negara itu tidak pakai the, ya? Tidak pakai e juga, ya? Karena ini pada dasarnya seperti itu, tidak pakai arti, tidak pakai artikel. Jadi tidak ada the Jakarta, tidak ada the Republic of Indonesia, tidak ada. Kenapa? Tidak pakai arti, tidak artikel untuk untuk ini ya? Itu tidak pakai arti. Artikel. Uh, provinsi juga West Java misalkan, itu pakai artikel tidak? Tidak pakai Pak, tidak pakai Mbak Zara, Pak Gunadi ya. tidak pakai The West Java tidak. Karena ini bentuknya seperti itu, ya. nama nama negara, nama kota, nama daerah itu tidak pakai arti artikel. Kecuali ya itu nama sebuah kantor yang ada di yang ada ada ininya, ada nama ininya. Contoh misalkan. Tahu ini ya? Apa ini? Jakarta? Jakarta Pos. Ini nama apa? Nama ko Nama koran. Kira-kira pakai de enggak? Pake. Oke. Pakai. Pakai itu Pasti, Jakarta Pos. Ya, boleh. Kenapa? Walaupun ada Jakartanya, tapi ini bukan nama ko Bukan nama kota ini adalah nama nama sebuah perusahaan atau surat kabar. Surat kabar, bos. The Jakarta, Post. Sama lagi. Sudah Java bos. Sudah Jakarta, bos. Post. Jakarta, bos. Post. Post. Post itu bahasa Inggrisnya Sudah Jakarta, ya. Kira-kira pakai The boleh bos. Boleh. Boleh. Boleh karena dia itu bukan bukan nama daerah itu, tapi nama sebuah kantor kantor lebih tepatnya itu nama perusahaan ya, nama perusahaan boleh, boleh pakai pakai the nah nah ini ya perhatikan nah untuk nama negara nah untuk nama negara nah sini ya saya jelaskan ya untuk nama negara itu ada beberapa negara yang menggunakan the de di depannya tapi itu bukan karena karena boleh pakai the tapi nama resminya itu ada ada the-nya. Jadi ini nama resminya. Contoh. Sekali lagi ya, negara itu tidak pakai arti, tidak pakai artikel. Tapi untuk negara yang ini, yang saya sebutkan ini, dia pakai artikel. Kenapa? Karena nama nama resminya itu ada ada artikelnya. Contoh. United States, United States of America. Kenapa ini pakai the? Karena nama resminya ada ada jadi di undang-undangnya mereka, di konstitusi mereka itu ada ada ya. Makanya ya kita mau nggak mau menyebutnya pakai the walaupun sekali lagi nama negara itu sebenarnya tidak pakai tidak pakai de. Contoh lagi, ya. ini selain ini ya ada. United Kingdom artinya apa? The United Kingdom, negara mana ini? Negara mana ini? United Kingdom, ada yang tahu? Negara mana Inggris? Ini? Ya, ya United Kingdom Inggris. itu adalah negara In Inggris. Inggris itu terdiri dari negara Bahasa itu kayak gitu ya? Ya, United Kingdom. Ya, United Kingdom itu adalah... Inggris, ya, Inggris dan juga Skotlandia, Wales, gitu ya. Skotlandia, Inggris, Skotlandia, Wales sama uh, Irlandia Utara, itu namanya disingkat sebagai United Kingdom. Mereka isu satu, satu pemerintahan. Ya. Walaupun kalau di sepak bola itu mereka negara sendiri, tapi kalau di menurut PBB, yaitu mereka itu satu negara satu negara. Jadi singkatannya ini adalah U, UK. Kalau yang ini singkatannya apa? U. US. katanya you US. Oke sama ini US. kenapa di sini pakai the? Karena nama resminya itu menggunakan menggunakan the. Jadi bukan bukan karena apa? Bukan karena dia itu ini, karena seharusnya the itu tidak boleh untuk negara. Ya, negara itu tidak pakai the. Tapi karena kenapa mereka pakai the? Karena Nama resmi mereka itu The. Contoh lagi ada. Ada banyak di sini nanti. Ada The United United Emirates of Arab. Apa itu? UAE. UAE itu negara di ini ya negara di, di di Arab Sana ada ada lagi the Netherlands, Netherlands. Mana, ini? Ya. mana ini Belanda Belanda Netherlands ya pakai the ya, pakai the kenapa ya karena nama resminya ada the nya jadi jangan jangan ditanya kenapa karena nama resminya itu ada the nya ada lagi the uh, Nah, ini negara di Afrika ya Demokratik Republik of of Komo ini ada D-nya. contohnya lagi itu ada de Bahamas Bahamas itu apa Bahamas itu nama, nama kepulauan di Amerika sana itu namanya Bahamas jadi ini adalah negara yang terdiri dari beberapa negara negara kecil ini Bahamas Teman-teman ini menggunakan the karena nama resminya ada ada nya Seharusnya kalau nama negara itu tidak pakai, tidak pakai apa? Namanya itu ar apa? ar. Artikel. Tidak pakai apa? Ar artikel. Artikel. Nama negara itu seharusnya tidak pakai arti, artikel. Kecuali ini karena ini itu nama nama resminya. Nanti ada ada beberapa lagi ya. Nanti ada beberapa lagi nanti saya di akhir saya, saya, saya jelaskan nanti akan ada babnya sendiri Oke lanjut ya eh, Master karena misalnya keragaman tanaman gitu pakai itu contohnya gimana bahasa Inggrisnya bagaimana Pak sebutkan dulu misalnya keragaman tanaman gitu. kalau keragaman tanaman ya ini Pak apa boleh pakai eh, boleh pakai tergantung konteksnya ini sama ini definite sama indefinite. The diversity Tadi, Pak. of plan gitu. Po eh, oh, diversity of plan boleh. The diversity plan. Sama, rumusnya pakai ini, Pak. Kapan pakai apa indefinite, kapan pakai definite. Boleh. Berarti bisa pakai, bisa pakai. Eh, oh, itu ya. Boleh, tergantung konteksnya ini, Pak. Mana oh, yang spesifik, mana yang belum spesifik. Belum spesifik, kayak gitu aja. Nah, ini, apa berarti memang membutuhkan semacam semacam ini. Semacam apa itu kayak kayak konsep kalian tuh harus me, apa ya? Sekali lagi, kalau kalian ingin pintar belajar bahasa asing, itu kalian jangan berpikir seperti orang Indonesia. Berpikirlah seperti orang yang kalian pelajari bahasanya itu. Kalau kalian pengen pintar bahasa Arab, pola pikirnya ya harus seperti orang bahasa Arab, orang Arab gitu ya. Kalau kalian ingin belajar cepat belajar bahasa Inggris, pola pikirnya itu harus seperti orang Inggris pola pikir bahasanya bukan bukan perilaku sehari harinya enggak jadi pola kita belajarnya itu kayak gitu ya. nah intinya bahasa inggris itu ada definite sama inde, indefinite artinya kalau definite itu sudah sudah pasti tapi kalau indefinite itu belum belum pasti ya. jadi kalau tadi pertanyaan pak Gunadi tidak itu masih masih di tengah tengah jadi boleh boleh dipakai E, boleh pakai D, tergantung konteks, tergantung konteksnya, mana yang dibutuhkan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang tadi pakai E sama N, nah, sekarang pakai D sudah, ya contoh ya. Contoh ini. Ada kalimat seperti Who is the girl you were talking with? Who is the girl you were talking with? Artinya bagaimana, Mbak Zara? Siapa perempuan Wanita. yang kamu ajak yang kamu ajak bicara? Nah, okay. siapakah perempuan yang kamu ajak bicara? Jawabnya, Nawal, her name is Sally. She is the new teacher. Kenapa pakai the bukan pakai e Karena sudah sudah jelas, sudah disebutkan di sini. Sudah tahu namanya siapa, sudah tahu ininya siapa, maka pakainya bukan bukan e lagi, tapi pakainya the. Bisa dipahami, Mbak, Mbak ini? Teser. Ini ya, gampang ya intinya, the itu kalau sudah sudah jelas Sih. E itu kalau masih Sih. masih umum Sih. masih umum. nah teman-teman ya untuk e ya untuk the ya itu dipakai biasanya untuk seperti ini the earth goes around the sun kenapa kok the sun the internet the moon sama the king uh, ini ya kenapa pakai the Kenapa gak eh, sun gitu? Karena matahari itu su sudah jelas yang yang itu ada matahari lain gak di, di bumi ini? Apa di tata surya kita ada matahari lain gak? Nggak ada. Gak ada, cuma itu kok. makanya langsung pakai the boleh, sama the earth, bumi kita cuma satu toh, Gak ada yang lain toh. Yes, ya sudah. Iya, makanya pakai pakai the boleh. Internet juga, internet itu cuma satu kan? Iya kan? internet itu karena cuma satu maka pakai the sama kalau ini the King ya kalau negaranya itu eh, apa eh, monarki artinya negara kalau presiden pakainya apa tadi pakai pakai the the hmm. presiden Kenapa karena presiden kita itu sudah, sudah cuma satu nah, ada nggak presiden lain- selain Pak Jokowi di sini nggak ada ya cuma satu kok. the Artinya kalau kita bilang The President, itu sudah pasti merujuk ke Pak ke Pak Jokowi sudah pasti kalau Pak The President. karena merujuk langsung ke ke orangnya karena sudah sudah jelas jadi pakai definite nah ini kalau penggunaan super superlatif masih ingat nggak superlatif teman-teman ya. yang paling itu ya yang paling, paling. itu ya nah kalau sudah paling itu kan berarti sudah sudah jelas nah sekarang kalian tahu ya kenapa kalau superlatif itu pakai pakai the karena itu sudah je sudah jelas orangnya itu sudah jelas misalkan I am the I am the the years person artinya apa saya orang paling paling malas sudah jelas belum itu I am the leastiest person sudah jelas belum sudah sudah jelas ya sudah jelas gitu misalkan I am the smartest person in my house artinya apa saya orang paling pintar, paling pintar. di rumah kira-kira sudah jelas nggak sudah jelas kan sudah jelas kan sudah spek sudah spesifik gitu makanya boleh pakai the nah, sekarang kalian tahu kenapa superlatif itu pakai pakai the Good ya nah ini contohnya nah, ini tadi ya There is a cat in your room. Artinya apa? Ada, ada, ada seekor, seekor kucing, kucing di rumah. kamar, oh. kamarmu, bang. Rumahmu, kamar, kamarmu. The cat is white. Kucing itu, gitu ya, kucing, kucingnya, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu boleh itu, bolehnya. Kucingnya berwarna pu putih. Putih. Nah kayak gitu ya. Jadi a cat ini masih belum, masih belum spesifik, masih umum. Tapi The cat, kenapa boleh pakai the? Karena the-nya itu merujuk ke kucing yang kucing yang tadi, yang ada di kamar, yang ada di kamarmu. Jadi sudah sudah spesifik. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan, kalau ada pertanyaan ya, kira-kira? Jadi, ingat ya, dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut sebagai apa indefinite artikel artinya sebuah yang belum pas belum pasti artikel yang belum pas pasti menggunakan e atau atau n menggunakan e atau atau n nah sedangkan itu lawan katanya itu ada definite arti artikel artinya sudah sudah apa tadi sudah pas sudah pasti atau sudah spek sudah spesifik. contohnya seperti ini. I meet a woman. Saya bertemu seorang seorang perempuan. Perempuan itu karena kenapa di sini pakai the? Karena di sini sudah sudah jelas merujuk ke perempuan yang yang tadi di, di kita kita ketemu tadi. Was my my neighbor. Oke, okay, silakan ya. Saya kasih waktu 1 menit silakan kalau ada pertanyaan. Oke, okay, next ya. Kalau tidak ada, nanti silakan ditanya di akhir ya. Nanti kita ada latihannya, jadi jangan jangan kaget. Nah, tadi kan ada ada de, ada e sama n. Nah, ini tadi tanda apa ini tadi? Ada nol coret ini? Tidak. Tidak pakai. Tidak pakai. Artinya yang tidak pakai lo. Gimana sih kok nggak pakai? Nah, saya akan jelaskan. Nah, ini jelasan ke ini. namanya itu zero zero artikel atau tidak pakai tidak pakai arti artikel contohnya seperti ini ya baik-baik ya nah biasanya teman-teman sebuah kata benda kalau dia tidak pakai artikel itu biasanya yang plural apa itu plural ja jamak ya, yang sifatnya itu ja jamak contohnya Ahmad and ali are two students Kenapa students? Karena dia itu ja, jamak, students. Jadi nggak perlu. Ahmed and Ali are the students. Tidak perlu kayak gitu. Kenapa? Karena sudah sudah jamak, jadi boleh tidak pakai arti-artikel. Ya. Kalau a students, boleh nggak? A students. Nggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena ini jumlahnya ja, Jamak tidak paling pakai e, e itu artinya sebu sebuah, nggak mungkin dipasangkan dengan benda yang, yang jamak. Contoh juga, I like apples, artinya apa? Saya suka apel. Apel. Saya suka a ah, apel, tapi apelnya banyak, makanya tidak pakai the, I like the apples, salah. Ya. I like a apples, gitu aja. Kenapa? Karena, Karena dia itu jumlahnya banyak dan bisa, di, bisa dihitung. Oke, sampai sini ada, ada pertanyaan? Silahkan, tidak ada ya? Oke, kita lanjut ke penggunaan kedua, yaitu untuk benda yang uncount, uncountable. Apa itu uncountable? Gak bisa dihitung, gak bisa dihitung. Contohnya gini: "He is drinking water." Dia minum, a, minum air. A water boleh nggak? Oh water boleh nggak? Di is drinking oh water boleh nggak? Nggak boh, nggak boleh karena water itu tidak bisa di tidak bisa dihitung. Oh e itu kan artinya sebuah air bisa dihitung nggak? Nggak nggak bisa dihitung, nah, makanya pakai tidak pakai arti tidak pakai artikel. She thinks love is everywhere. Dia berpikir cinta itu ada di mana dimanapun, ya. everywhere. Love itu bisa dihitung nggak, Mbak Zara? bisa. Tidak bisa. Baik. Love itu uncount, uncountable. Jadi nggak ada loves are, gitu nggak ada. Love is. Love is. Okay. Lanjut ya. Oke. nah ini contohnya ya. Ini selain untuk yang antable ya, yang antable itu ada ini ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Ada yang bersifat intinya itu ada ini. Ada bersifat uh, bersifat maaf bersifat cairan. Apalagi kemarin cairan? Cairan, terus? Coba yang lain cairan. Selain cairan, apalagi yang nggak bisa dihitung tuh? Cairan? Butiran? Butiran bagus. Ada lagi apa? selai layan bagus Layar. satu lagi apa tidak ter-tidak ter-tidak bisa disen... tidak cinta. Bisa disen... disentuh cinta itu bisa disentuh nggak Pak? Nggak. nggak bisa makanya dia engkau uncount, uncountable nah ini ininya apa pengulangan kemarin ya ini salah satu pengelompokannya jadi ada subjek ada nama penyakit ada olahraga, ada ide-ide itu bisa disentuh, enggak? Ide-ide tidak bisa, bisa. advice information progress itu tidak bisa di, tidak bisa di, tidak bisa di, tidak bisa di, di disentuh. Makanya, karena dia berbentuk ab, abstrak, maka tidak bisa di, tidak bisa dihitung. Nah, nanti ya, nanti akan saya share slide ini. Jadi, nggak masalah ya? Oke, nah, contoh, contohnya seperti ini nah contoh ini ya ada gini individual geografik ya itu enggak biasanya nggak ini gak apa gak pakai artikel kalau dia itu bersifat ja jamak contohnya cities kota, -ko, kota kota village apa desa deh desa desa, desa. Ya, itu biasanya nggak perlu pakai artikel ingat kalau dia berbentuk ja jamak sama sama untuk nama Nama hari, nama bulan, nama musim sama nama hari hari libur sama. On Monday, ada nggak? On the Monday itu ada nggak? On the Monday, pakai the boleh nggak? The Monday, the Sunday boleh enggak Nggak boh? Saya enggak boleh pak, Enggak boleh karena karena dia itu tidak pakai arti artikel atau zero zero, zero artikel tidak hmm. pakai. Gitu ya nama musim juga in summer in the summer itu malah salah ya. ada beberapa mahasiswa saya itu dulu ketika bimbingan sama saya tuh bilangnya in the summer itu malah salah harusnya in summer gitu aja oke selanjutnya ini ini juga thesis gitu ya ada school university itu pakai nggak pakai nggak perlu pakai a university gitu nggak perlu kecuali kalau dia itu sudah sudah pasti seperti ini ya kalau University aja itu masih masih boleh tidak pakai ya. tapi kalau nama Universitasnya itu sudah-sudah apa sudah sudah pasti maka harus pakai the. contoh The University Indonesia of Indonesia the University of Indonesia artinya apa Mbak Universitas Indo Indonesia yes. yang ada di Depok itu ya itu de pakai de karena dia sudah sudah, pas, pasti. sudah pasti ya itu adalah UI lain selain di Indonesia di Indonesia tuh selain di Jakarta ada UI lain gak? enggak ada gak ada cuma ada di situ Sini. ya makanya pakai de contoh lagi misalkan the University of uh, ada. kenapa pakai de karena sudah sudah pasti pasti ya sudah pasti ya ada nggak kampus lain UGM di di tempat lain selain di Jogja enggak nggak ada gitu ya cuma satu tok artinya sudah pasti merujuk ke satu instansi apa institusi tertentu tertentu gitu ya sudah pasti makanya pakai de semua kenapa karena sudah pas sudah pasti Oke, lanjut lagi ya nah ini ya itu penggunaannya ini ya sekali lagi ini di pertama dari apa itu apa bisa dihitung jumlahnya banyak ya. yang tidak dihitung ya sama yang sifatnya itu geographical features ya ada hari bulan tahun itu tidak pakai artikel nama institusi pun juga nama makanan pun juga ya nama makanan makanan itu juga tidak pakai arti artikel contoh a fried rice tidak perlu mbak fried rice gitu aja ya, fried rice nasi goreng gitu aja Pak perlu pakai uh, fried rice itu nggak perlu sama ya. yang ada preposition resist. nanti akan saya ajarkan di di pertemuan selanjutnya kalau ini nanti kalian sudah harus mengenal ya. oke nanti akan saya share materinya jadi jangan jangan ini jangan jangan panik ya oke sampai sini ada pertanyaan terkait ini terkait kapan pakai the kapan pakai e kapan pakai n en, kapan enggak pakai ada pertanyaan bisa aku mau tanya dong silakan tadi kan yang zero artikel itu waktunya, kan tidak. nama makanan enggak nama makanan kan ya makanya ya. zero artikel ya iya mbak tapi, tapi kok makannya. tadi hmm ya tapi kenapa mbak tapi kok Apple tadi masuknya ke E atau N dulu. Gitu. Kalau apel itu kalau jumlahnya satu mbak. Kalau jumlahnya satu, apel itu nama makanan atau nama buah-buahan mbak? Buah. Buah. Buah itu ya bisa dimakan, tapi kan beda lagi ya. Tapi kalau makanan tuh maksudnya nama hidangan mbak. Saya ralat ya, bukan makanan tapi hidang hidangan. Hidangan tuh maksudnya ya kayak gini. Ya. Uh, Ice cream itu nama hidangan, nggak, Mbak? Hidangan kan apple sama ice cream, beda nggak? Beda. Ice cream itu nama, nama hidangan, sedangkan apple itu nama buah-buahan. Ya. Kalau buah-buahan itu masih boleh, Mbak. Pakai e sama n gitu masih boleh. Ya. Tapi kalau nama hidangan itu biasanya tidak menggunakan arti artikel, contohnya. apa ini spicy wings artinya apa Mbak kalau di KFC kan ada kayak gini ya spicy wings itu artinya apa wings wings itu apa Sa sayap sayap, sayap pe pedas nah, sayap pedas gitu ya pakai the, the spicy wings tidak kan biasanya tidak nah, biasanya kayak gini aja Mbak spicy wings jadi yang nama hidangan sekali lagi ya bukan nama makanan maaf saya rawat nama hidang hidangan, Emang itu Jadi, tidak pakai, tidak pakai the biasanya. Spicy wings, contoh lagi misalkan apa itu, uh, uh, misalkan gini, pork chop, apa itu pork chop, pork chop itu ini ya, apa daging daging babi, ini ya daging babi goreng itu pork chop. Ada nanti kayak gini juga. Itu misalkan, apa itu lumpia? Apa itu lumpia, Mbak? Lumpia, lumpia ya, lumpia itu bahasa apa bahasa Inggrisnya "lumpia". Karena lumpia itu sebenarnya adalah masakan khas Filipina. Jadi, lumpia di kita itu sebenarnya adalah makanan-makanan ini, makanan asing, gitu ya, yang kemudian dijadikan masakan daerah. Lumpia, lumpia itu uh, makanan Filipina. Nah ini teman-teman, jadi dia itu tidak pakai arti, tidak pakai artikel. Jadi tidak pakai the lumpia gitu, nggak pakai. Ya. Misalkan the apa itu the, the bar, <tik> pakai the barbecue chicken gitu, nggak perlu. Harusnya barbecue chicken gitu aja, nggak perlu pakai, nggak perlu pakai the. Bagaimana Mbak bisa menjawab? Bisa saya. Ya. Pak, kenapa tadi atau itu boleh pakai e karena dia itu ini apa? Ya itu buah-buahan lebih cocoknya, bukan nama hidang bukan nama hidangan. Apple itu pakai n apa e atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya Pak. Sekali lagi kan kalau itu, kan itu vokal apple gitu. Pakainya n Pak mal, nah, pakainya n. n. Ya. Ya. Kapan Pak yang mau yang saya maksud bisa dua-duanya itu kapan pakai the? Kapan pakai "E" itu boleh dua-duanya? The apple boleh, An oh, the apple, apple bisa boleh. ya? Kenapa, Pak? Halo, the apple bisa ya? Boleh, the apple, the apple. Misalkan gini, Ter tergantung kalimatnya ya. Mungkin ya, tergantung kalimatnya. Sekali lagi, oh. dalam konteks ini, artikel ini yang kalian harus pahami itu adalah konteksnya. Jadi, dilihat konteksnya dulu ya. Kapan pakai ini, kapan pakai ini, itu kadang konteksnya yang penting. Contohnya gini. Coba artinya bagaimana? Saya makan se, sebuah, sebuah apel. apel. Apel itu, apel itu, bitter itu apa? Bitter itu apa? Pahit. Pahit. Bitter itu pahit. Nah, saya makan apel. Apel itu pahit. Nah, kemungkinan apelnya itu sudah, sudah ini, atau sudah, sudah busuk gitu ya, atau bagaimana gitu ya? atau mungkin kena apa kena ketumpahan apa gitu jadi rasanya pahit. As a as the apple the apple was bitter. Nah ini boleh Pak. Kapan pakai n kapan pakai e itu boleh ya. Tapi kalau jumlahnya banyak. The apple is bitter itu yeah. ya? Iya Pak, karena kan makanya is... kemarin Pak. Karena makanya oh, kan iya, kemarin. Oh iya, iya. Ya, iya ini iya. cuma masalah tensi saja Pak ya. Tenses, ya ya Betul. Masalah tensis saja. At... Jadi kapan gue harus pakai Isi itu tergantung konteks tensesnya. Jadi bukan pasangannya itu harus buas itu tidak. Tergantung tensesnya ya, aja. Oke. Okay. itu ya karena it, ya. Ya. Yang dimakan kan sudah kemarin pak. Sudah lewat. Sudah ya, lewat. Kemudian, misalkan tadi ada kalimat I like the apples atau apples gitu aja. Kalau kayak gini. Yang bener yang mana? apples atau the apples? Apples plus aja apples. Apples aja, ingat R, ya. Iya. Kalau jumlahnya banyak, jumlahnya. banyak, makanya tidak perlu pakai the. Yeah. Kalau jumlahnya banyak, ya, itu tidak perlu pakai the dan bisa dihitung ya, bendanya itu countable. Selama bendanya countable dan jumlahnya banyak, itu tidak perlu pakai pakai the. I like apples. Gitu aja boleh. Kalau di Apple itu artinya malah beda lagi Oke. Nah, sekarang kita ini ya, sekarang kita apa? latihan ya untuk menutup kelas ini ya, sambil mungkin kalian nanti ada pertanyaan. Saya tunggu di akhir. Sekarang ya, coba kita mulai dari sini ya, pantopatis, coba. Oke, dimulai dari Mbak Zahra dulu. Coba Mbak ini, Mbak. I like the blue t-shirt over there better than the red one. Oke, okay, good. Kenapa pakai itu, Mbak? Karena sudah pas. Sudah jelas biru. Sudah jelas biru. Sudah jelas biru dan Mbak itu sudah sudah tahu bendanya yang mana. The red one. Bagus. Oke, okay, selanjutnya uh, Pak Pak Gunadi silakan nomor dua The card uh, 150 miles and hour. Hour, Pak, hanya enggak dibaca. Hour. An hour. An hour. Hour. An hour. anwar, car does anwar, anwar, anwar, anwar, anwar, anwar, anwar, anwar, anwar, anwar, Nomor tiga, Mbak Zara, silakan. Do you still live in the Bristol? Mbak, boleh. Yang tidak pakai arti, artikel, zero artikel. Nama nama kota itu pakai artikel nggak, Mbak? Pakai the Bristol, Bristol itu nama ko, nama kota, Mbak. Nama kota itu pakai de enggak Pakai de atau pakai e, pakai an nggak? Tidak pakai arti artikel. Yang tadi loh, Mbak, Jakarta itu pakai de atau... Tidak. De Jakarta. Enggak. Enggak ya. Nama kota itu tidak pakai de. Kecuali nama, nama nama perusahaan atau nama institusi yang ada nama kotanya. Contoh ya. Contohnya ini tadi ya. Tadi saya mungkin Mbak ini ini ya. Contohnya ini. Ee, Jakarta Post. Boleh nggak Mbak, pakai de? Boleh. Boleh karena ini adalah nama Nama perusahaan yang menggunakan nama ko, nama kota. Tapi kalau Jakartanya, boleh pakai de, mbak? Oh, boleh. Tak boleh. Nggak boleh. Nama kota, nama, da, nama negara, itu tidak boleh pakai de, kecuali, ya kalau nama negara ya, kecuali negara itu sudah mengandung denya. nya Oke, Good. selanjutnya nomor empat, Pak. pak gunadi silakan pak. what do you usually have for uh, the lunch ya delan kan makan siang ya lunch itu makan siang pak cuma sekarang pakai pakai e pakai artikel atau tidak pakai e and the atau pakai tidak Pake. pakai artikel? kalau pakai pakainya apa pak for the the lunch bukan Salah, Pak. Yang benar adalah tidak pakai, arti, tidak, oh, tidak pakai arti tidak pakai arti Kenapa? Karena suti di apa sesudah prepo sesudah preposisi. Oh. Jadi nggak pakai. For lunch gitu aja. Kalau untuk sarapan bagaimana? For, for the breakfast. Eh, for breakfast for breakfast gitu aja nggak perlu pakai. Enggak bisa pakai oh. itu ya. Kalau, Tapi itu kan dah, udah pasti makan siang gitu. Ini kan, atau ini karena apa? preposition itu Ya preposisi ini, Pak, yang menentukan. Oh. Karena ini kan ada preposisi. Makanya for breakfast, for lunch, for my mother, enggak perlu for for a person, enggak perlu for person juga gitu aja karena oh. sesudah prepo preposisi, preposen. coba lihat nih ya. Sesudah preposisi itu tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan arti artikel. Itu berlaku untuk secara umum ya kalau person itu enggak boleh pakai itu gitu ya. Dia biasanya Tuh. ini, Pak. Biasanya ini, Pak. Biasanya dihitungi oleh benda. Benda satu, benda saja. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita coba rangkai kalimat ini. Nah, ini ada sebuah bacaan. Nah, kita coba isi. Dia itu artikelnya bagaimana? Pakai E atau N. Kapan pakai D. Kapan pakai NO. No article artinya tidak pakai arti-artikel coba uh, Mbak kita mulai dari Mbak Zara dulu coba Mbak dibaca dari awal Mbak sampai sampai koma ini I apologize guys for not mailing you you earlier. you earlier to tell you about the trip of last week the trip of last week kenapa pakai Mbak soalnya itu udah jelas sudah jelas, bagus the trip of last week, sudah jelas perjalanan yang dilakukan kema kemarin mm -hmm. sudah jelas, berarti perjalanan itu cuma satu kemarin dia kemana ya. oke okay, bagus, bagus, kemudian pak pak guna disilakan pak, sampai titik sampai back ini pak but, but, I, but i have but i have What? i have had uh, many things yeah. to do sign we got back berarti tidak pakai ya pak tidak pakai bagus, karena Pak. bagus karena plural, juga ya. plural, bagus plural, plural, dan apa ini Count? countable countable plural, plural, plural, artikel tidak perlu pakai the many plural, plural, perlu plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, plural, Ya, artikel bagus karena ini tidak pakai, tidak pakai, oh. ini. tidak pakai artikel karena ini nama, nama, nama negara. negara ini tadi apa, Mbak? By the way, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, kenapa eh, eh, eh, eh, eh, eh, fantastic pakai eh, uh. karena tidak Misalkan fantastic time for playing football, nah baru pakai the boleh the fantastic time for playing football. Ini kan nggak jelas. Fantastic timenya itu ngapain? Nggak jelas kok. Waktu yang, yang waktu yang luar biasanya kan nggak tahu. Hmm. Kecuali kalau fantastic time for playing apa? Itu baru boleh the fantastic time for bla bla bla boleh. Tapi karena karena dia tidak spesifik fantasi temanya itu ngapain yeah. ya, ngapain dia sebenarnya waktu yang yang yang yang fantastiknya itu ngapain kan nggak jelas ya makanya pakainya e bagus mbak Zara. nah sekarang hmm. lanjutnya pak gunadi aldo aldo this is the first time the first time i have ever traveled travel to uh foreign to foreign country oke okay. Uh, berarti ini diisi apa tadi pak the the terus kemudian ini diisi apa uh, uh, e uh, bagus ya eh uh, ya ini pakai de karena dia itu first sudah time. sudah first time waktu I, pertama ya, yeah. waktu pertama the first waktu time pertama. jadi sudah je sudah, sudah jelas, jelas. Yeah, pertama tuh tu foreign country bener ya e foreign country ke negara yang kera negara asing atau keluar negeri gitu ya keluar, keluar negeri. negeri. Kenapa kok kenapa kok pakai e? Karena negaranya itu tidak di, belum pasti tidak disebutkan ya, belum pasti. Ya. Negara mana kan belum pasti masih ya. u, masih, umum, umum. Gitu ya. masih umum. Oke selanjutnya mbak Zara. I feel I feel confident saying that is one of the most beautiful pledge on zero article planet. On? On langsung gitu jawab, on planet gitu aja ya. On planet. Oke okay, sudah bisa, bisa Mbak. Mbak apa Mbak Zara sudah bisa. Pak Gundadi pun juga sedikit sedikit semi sudah bisa. Ini pakai the karena dia menggunakan super superlatif. Super oh iya iya. Menggunakan pasti paling gitu ya. Tempat paling. paling cantik. Apa istri paling soleh, gitu kan ada ya. Kemudian apa gitu ya. Nah paling-paling itu dia menggunakan the. Hmm kemudian ada on the planet atau on planet? On, planet, planet on the planet bukan on planet tapi on the the planet kenapa karena planet itu sudah pasti. sudah pasti nah ini nama kalau on planet itu boleh Mbak ini ada esnya enggak enggak enggak ada makanya dia cuma cuma benda satu tok, berarti kemungkinan menggunakan arti artikel kalau dia ada s nya boleh mbak d nya dihilangkan boleh tapi karena dia tunggal maka dilihat dulu oh ini berarti sudah pasti makanya on the on the planet artinya itu di di bumi ini ya oke. bisa bisa ini bisa dipahami mbak zara sama pak Gunadi? bisa saya nah, oke nah, sekarang Oke, okay, kita pelatihan terakhir ya. Setelah menutup kelas ini ya, kita akan mengerjakan yang dari buku, yang dari buku latihan uh, grammar. Saya ini dulu, tunggu dulu ya. Sambil istirahat dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya buka ini dulu. Ini apa? Loading. Oke, okay, nah sekarang ya, ini kapan pakai e, kapan pakai d. Coba. Oke, silakan Mbak Zara, nomor 2 Mbak. Yang b. Yang yang a, 2 a dulu, dua a. Oh. Did you have? Okay, bagus. A nice holiday, bagus. Did you have a nice holiday? Uh, apa yes, kamu me, apa, be, mengala, apa, merasakan hal yang apa? Uh, apa kamu punya? Sorry, apa kamu punya liburan yang, yang... indah gitu ya? Indah, oh, bagus, pakai e ya, karena masih u, masih umum. Liburan yang mana? Kan nggak tahu ya, liburan yang mana gitu. Tidak di, tidak dijelaskan, maka pakai, pakai e. Kemudian, Mbak, nomor b-nya yang b-nya dua b-nya. Yes. It yes. was the best holiday I've ever had. Good the best holiday I've ever had. Kenapa? Karena menggunakan super superlatif. Nah, superlatif bagus ya. Oke, okay. good Mbak sudah bisa. Silakan Pak Tagunadi. Pak where is, the, where is the nearest shop? Superlatif okay, Latif you know. Superlatif ya, bagus. Where is the, the nearest shop? Ya. Yeah. Karena where dia is, menggunakan yeah. superlatif. Super latif itu pasti menggunakan pasti the the, the. Yeah. Ya, inget ya superlatif itu pasti menggunakan the itu hukumnya wajib ya yeah. oke okay, selanjutnya there is one at the end of the street sudah okay, pasti ya sudah pasti. jalan akhir pengujung ya itu pengujung jalan. jalan di pojokan sana itu it was the the the, the uh, sorry there is one at, the, at end. the end of this street bagus pak nah sekarang Uh, mbak zara milih mbak antara nomor 4 sampai delapan mbak milih salah satu silakan kita rubah aturan mainnya enam nomor 6, silakan mbak Would you like to travel in a space in pakai apa mbak pakai apa artikelnya space itu artinya apa ya luar luar angkasa Space itu luar angkasa. Eh, uh. space, in a space. Enggak, Mbak. Pakainya the. Would you like to travel in the space? Eh, bener deng sorry, Mbak Zara bener. Pakainya, eh, would you like yes. travel in a space? Karena dia masih, masih umum. Space-nya itu yang mana? Dia belum tahu. Space. Bagus, Mbak. Sekarang? Yang B, Pak. Yang B, mbak. Yes, I love To go to zero artikel zero artikel moon ingat to kalau moon. zero artikel itu harus jamak harus yes. ada jamak ini jamak atau tunggal nggak kan? tunggal tunggal berarti antara e sama de de de bagus karena bulan itu sudah sudah pasti di di, tata, di bumi ini bulannya ada satu kan yes nggak ada yang lain kan? Bulannya cuma satu kan? Oh, Oke. Okay. Nah, I would travel to the moon. I would travel to the to the moon. Karena sudah sudah pasti tujuannya sudah pasti, bulannya itu juga sudah sudah pasti gitu loh. nggak ada bu, bu, apa bulan itu cuma cuma satu di Indonesia. Enggak ah, di Indonesia waktu di, di, di bumi kita itu cuma punya satu, satu bulan. nggak ada bulan yang lain, ya kan? Oke, okay. selanjutnya uh, nantinya Pak ini Pak apa Pak Gunadi silahkan nomor 5 number, gini, number five. five silahkan Pak we spend all of our money because we stayed at the most expensive hotel in town oke okay, the most berarti ya ingat kalau Relative. ada relatif terus kemudian Pak why didn't you stay at the cheaper hotel bukan deh Pak tapi eh. oh oh cheaper oh cheaper hotel hotel yang lebih murah ini oh, bukan itu. superlatif, Pak. Ini bukan superlatif ya. Ini murah. adalah lebih murah. Lebih murah. Oh, e, karena e. dia belum belum tentu hotel yang mana. Ya, mungkin oh, Bapak terkecoh ya. Ini bukan terkecoh, super ya, bukan kecoh, superlatif. Kan. It is not superlatif. Ini bukan superlatif, maka tidak perlu pakai the. Jadi, bisa antara the sama e. Nah, di sini pakainya oh e. e, karena hotelnya itu belum belum pasti, belum tentu, belum tentu. tak kamu ya, ya, ya. kenapa kamu nggak tinggal di hotel yang lebih murah yang aja yang murah aja oh. At cheaper ya cheaper hotel. cheaper hotel hotel yang lebih, mu. lebih, lebih murah, murah. oke okay. okay. sekarang uh, tadi aturan mainnya saya ganti sekarang saya tunjuk ya saya tunjuk sekarang saya mulai dari pak gunadi dulu pak gunadi nomor dua itu yang benar yang mana ini ada yang benar ya yang benar itu yang mana silakan yang pener itu uh, the TV ya watching TV watching TV TV watching TV Pak bagus ya yeah. watching TV karena karena apa saya sendiri film nah, kenapa karena uh, TV itu identik e dengan boom. TV itu enggak pakai deh Pak itu sudah sudah menjadi ini sudah menjadi semacam uh, apa Eh, sorry, ini pakainya the, pakainya the pak, maaf, the TV. Karena TV-nya sudah pasti itu. Sudah pasti. pasti TV itu. Ya, sudah pastinya sudah jelas, the TV, sudah pasti jelas. Pacing the TV. Ya. Karena kalau TV-nya banyak, berarti boleh TV itu boleh, ya, nggak nggak pakai um, artikel. Tapi karena dia ya. ada artikelnya, pakai ya. Sudah jelas, TV-nya itu sudah jelas. Ya. Nah, kemudian. Uh, Mbak Zara, coba ini sama ya, radio pun juga ya radio pun pakai the radio, the radio. Yeah. The radio. karena sudah pas sudah pasti, nah sekarang nomor 6 Mbak coba, nomor 6 yang It's benar nomor confusing when two people have the same name the same name, bagus, nama yang sah. nama yang sama pakai the, kenapa? karena tidak boleh pakai arti artikelnya dihilangkan karena ini bukan ja bukan plural ya bukan plural yang pertama yang kedua itu ini menunjukkan sesuatu yang pas yang pasti kalau ada dua orang yang punya nama yang sah yang sama pakai the merujuk ke sudah sudah spesifik Oke ada pertanyaan Mbak, Mbak Zara? enggak share ini ya bisa kan ya bisa diphamkan ya bisa Zara, walaupun agak bingung nggak masalah gitu ya. Ya harus harus tetap, tetap terus terus. Tetap ini ya, tetap intinya ininya gini. Untuk Pak Gunadi dan Pak dan Mbak Zara dan juga Bu Ida yang mungkin mendengarkan ini, intinya kalian itu harus berpikir seperti orang orang natif ya. Jadi jangan berpikir seperti orang Indonesia. Kalau nyari padanan itu akan akan repot. Ya. Kalau oh ini di bahasa Indonesia kok nggak kayak gini. Ini beda. Kalau men, kalau dalam grammar atau tata bahasa kita itu harus menye, menyesuaikan mereka. Jadi jangan nyari padanan. Kalau mbak mbak mencari padanan itu repot nanti ya. Pak Gunadi juga. Itu nanti apa cara berpikir kalian justru akan memperlambat pembelajaran kalian. Oke, okay, selanjutnya nomor 7. Uh, benar ya? Uh, ya nomor 7, pak. Silakan. What do you want for breakfast? For, breakfast atau for, breakfast? Yeah. for the breakfast preposition? Kenapa for breakfast, Good. breakfast. Kenapa? Karena setelah prepos preposition? Kenapa preposition? Kenapa preposition? Kenapa preposition? Kenapa preposition? Kenapa preposition? Kenapa preposition? Kenapa preposition? Kenapa preposition? I preposition? don't preposition? dua ini <laughs> ada dua Mbak ini Kenapa <laughs> ini on on ground on the ground. On, oh. the ground on the ground and look up at the sky ya yeah. the ground and the the sky karena la, ground itu apa Mbak ground itu ta, tanah sky itu apa Lang? langit, langit. saya lay it down itu artinya ini Mbak rebahan, gitu ya. itu selonjoran atau rebahan. Saya rebahan di atas tak tanah, gitu ya. Berarti tanah. Apa pakai the... Kenapa Pak? Kenapa the Karena sudah spesifik Pak, sudah spesifik, bu. Tanahnya itu sudah pasti yang tanah yang di apa yang di yang di rebahin. Yang di rebahin ini gitu ya. Nggak mungkin pakai ground aja. Kenapa? Karena kalau ground, kalau tanpa tanpa ini artikel itu harus ada harus ada s-nya harus bersifat pro plural on ground, itu boleh. Tapi karena ini enggak ada artikelnya maka pakai pakai the karena nggak bisa on a ground itu nggak boleh on the on the ground and look up at the, the sky langitnya itu sudah jelas langit yang dili langit yang dia lihat Oke, okay, nomor 11. Uh, Pak Gunadi, silakan. Terakhir. Next the, the next trend to London. lift the, ya. yeah, the next bagus ya. The next trend to London live from platform 3. Eh from from the platform 3. Oke, okay, bagus ya, pakai the semua. Bagus. Yeah, the, the next train kenapa pakai the karena sudah, je, karena sudah, sudah jelas, jelas. Ya. kereta selanjutnya kereta yang menuju ke London kereta yang eh. selanjutnya yang menuju ke, eh. ke London sudah jelaskan sudah jelas ya, sudah kan? jelas. ya. Okay. meninggalkan apa itu tinggalkan platform itu hmm. ini ya apa peron ya kalau bahasa Indonesia itu peron peron nomor Jadi, tiga, peron nomor tiga. The platform number, nah pasti ya number platform sudah pasti, peronnya nomor, oh, nomor, nomor, nomor, tiga. nomor tiga. Platform itu peron ya, mbak Mbak Zara tahu peron kan ya? Pernah dengar peron. tapi lupa. Oh Mbak Zara belum pernah naik kereta. Naik kereta api. Oh pernah. pernah. Peron, peron peron. itu ini mbak tempat nunggunya itu loh mbak tempat ya. nunggunya itu loh, yang kan ada rel 1 rel 2 rel 3 gitu kan. Ya kan? nah, peron ya, itu ya. tempat nunggunya, tempat nunggu kereta itu namanya peron. Peron satu, dua, tiga. Platform. Platform. Oke, okay. okay. ini ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ulang, ini saya ulang ya. Dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut apa tadi ini namanya arti artikel, artikel, ya, artikel. artikel itu ada ada tiga. Ya, pertama itu ada, oke? Okay. Definite, apa itu definite? Sudah pas, sudah pasti, sudah pasti. Itu pakai, pakai ya. the. Ada yang kedua itu in, in devi, Artikel. indefinite article, yaitu e sama sama n, e sama sama n. Membedakan antara n kapan pakai e, kapan pakai n itu bagaimana? Kalau e, bagaimana Mbak Benar. Zara? Kalau e itu kalau bertemu Konsonan. Konsonan, ya. Hurufnya atau bunyinya, Mbak? Hurufnya atau bunyinya? Hurufnya. Bunyinya, Mbak. Lebih tepatnya ya, bunyi. Oh iya bunyinya. bunyinya. Bukan ini karena ya bahasa Inggris itu kan huruf sama bunyinya kan bisa beda <tuh> toh? <tuh> ya enggak Contohnya ini, ini bacanya bagaimana? Hour. Hour, bukan hour. Ya. Makanya patokannya itu bukan bukan hurufnya tapi apa? Bunyi. Bunyinya. Hmm. Oke, okay. uh, kalau n itu untuk yang depannya itu bunyi vokal, bunyi vokal, ya bukan huruf sekali lagi ya, bukan huruf tapi bu bunyi. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu bunyi sama hurufnya itu berbe, berbeda. Apa tadi yang pakai e uh, sama n tadi disebut apa? in indefinite. Indefinite artinya belum pas, belum pasti, ya. Atau masih u, masih umum. Uh, makanya teman-teman. Uh, ini bacanya bagaimana? One. Honey. Honey, honey. Honey. dibaca nggak? Nggak. Hanya dibaca Pak Honey. Baca, honey, honey, honey, honey. honey. honey. honey. honey. bukan Ani. Honey. Uh, honey gitu ya. Nah tapi ya, tapi di be, uh, apa di beberapa daerah di Inggris dan juga di, di ini apa di Amerika itu bacanya bukan Honey tapi A uh, Ani. Bukan. berarti tergantung lo, logat kan ya tergantung logat makanya hani ini bisa pakai e bisa pakai pakai n ini ini ya hani itu bisa pakai e bisa pakai n tergantung bacanya bagai, bagaimana sekali lagi kita biasanya bacanya itu hani tapi di beberapa daerah di Inggris dan juga di Amerika itu dibacanya ani kalau dia dibacanya Ani, maka pasangannya apa? Kalau dibacanya Ani ya, hanya hmm. hilang, pasangannya apa? N. An. bagus. Tapi kalau bacanya Hani. E. e bagus. Nah, sekarang saya tanya ke kalian. Kalian itu bacanya Hani atau Ani? Hani. Ani, hani berarti pasangannya hani. E. Gitu, e. Ya. Berarti tergantung karena ini kalau ani ini apa konteks ani ini itu konteksnya adalah aksen. Aksen itu dialek ya. Nah, orang itu kan orang Jawa Tengah itu ada bisa bilang getok gitu ya. Getok ada gitu. Tapi kalau orang Jakarta, orang Jawa Barat biasanya agak susah bilang getok itu susah. Ada itu agak susah gitu ya. Nah, makanya itu bu, bunyi. Makanya ya, itu adalah bagian dari aksen atau daerah dialek gitu ya nah itu namanya indefinite sama definite ya ada Betul. satu lagi yaitu apa ini tadi zero zero, zero, artikel. zero. tidak pak tidak pakai artikel nah untuk penggunaan zero artikel itu ada ini ya. nah ini uh, ini ya zero artikel itu malah maaf nah ini ya zero artikel tuh ini tinggal dilihat aja oke okay. Oke okay, ini ya, nah, saya lagi. Oke, okay, uh, yaitu pertama yang paling penting itu kalau bendanya itu uncount, uncountable, tidak bisa tebel tidak bisa dihitung. Dan juga kalau bendanya itu bisa dihitung tapi pre, gitu ya. oke. Okay, atau setelah prepo, setelah preposisi dan sebagainya. Gitu ya. Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan, saya lagi. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada cukup? Tidak ada ya, oke, nggak apa-apa. Ya. Nanti, nanti akan ada latihan lagi, ya. Mungkin uh, di pas ujian, menjelang ujian nanti akan ada latihan lagi, nggak apa-apa. Atau kalau tidak ada nanti, saya ketika kalian sudah naik level nanti akan saya jelaskan lagi, nggak apa-apa, ya. Oke, S kalau sampai kalau tidak ada artikel, saya tutup ya. Uh, oke, okay. uh, uh, terima kasih sudah join. Maaf, saya agak suara saya agak nggak enak karena saya tidak tidak enak badan. Uh, mohon maaf kalau ada kekurangan gitu ya. karena bagaimanapun materi yang saya ajarkan ke kalian ini saya ini apa saya saya padatkan. Gitu ya. kalau nanti saya jelaskan secara gamblang nanti waktunya bisa tiga jaman. oke saya tutup. Uh, terima kasih sudah join. terima kasih sudah berpartisipasi untuk pak gunadi dan pak uh, dan mbak zara dan juga bu ida yang mungkin sekarang mendengarkan video ini. Uh, saya saya tutup kelas ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ya. oh, ya. saya kasih, lupa saya. Ya, ya. saya lupa bahas ya untuk kelas yang kemarin itu kan saya miss ya hari Senin ya itu kalau saya boleh-boleh mengusulkan itu diganti hari Minggu ya hari Minggu ini kira-kira bisa datang nggak kalau hari minggu gimana Pak Gunadi Bagaimana? bisa lah bisa ya, jauh ya, ya, minggu ya nanti nggak waktunya nggak lama ya paling cuma satu jam atau satu setengah jam jadi nggak nyampe okay. dua jam gitu ya okay. nanti akan akan apa akan saya ganti di hari Minggu nanti bisa jam tujuh bisa setengah tujuh nanti saya konfirmasi ke Mbak Ega nanti menunggu kabar saja ya nanti saya akan ganti intinya setiap kali saya saya tidak datang kelas ya, ada masalah personal atau apapun saya akan saya akan ganti waktunya gitu ya oke okay, uh, saya tut, tutup ya oke okay, silakan mbak Ba, ba, ini, ba, ba Aisyah ya silakan mbak oke terima kasih banyak kepada bapak ibu yang sudah bergabung pada kelas pada malam hari ini semoga ilmu yang diberikan oleh Mr Bakti berguna dan bermanfaat untuk kita semua terima kasih juga kepada Mr Bakti Nugroho yang telah menjelaskan memberikan ilmunya pada malam hari ini. Oke, untuk menutup kelas kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, ya, Mister, ya. Oh, ya. Terima kasih. Selamat siang semua ya. Saya izin dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengguna di. Makasih ya. Semua. Ya. Baik, sama kasih ya. Sama-sama Pak. Hmm. Itu, Aisyah sudah ditanyakan. Eh, ini, uh, recordingnya udah di ini belum? Stop.